Hello everyone, welcome back on hai, YouTube channel. Still with me, hai, Nah, kali ini gue akan membahas ya ya sedikit review tipis-tipis lah oke langsung aja tada nah tipe ini atau mungkin SK brand ini kalian pasti udah tahu kan biasanya ada di website jamtangan.com tapi mungkin kalian udah ada yang suka modelnya cuman karena sama sekali belum mengenal atau bener-bener masih blind banget nah di kesempatan kali ini gue mau sedikit bahas beberapa tipe yang benar-benar jadi jadi ciri khasnya si uh, balast ini ya oke okay. yang pertama akan gue bahas dari yang ini dulu ya oke okay. nah seperti yang kalian lihat ini boxnya seperti ini ya nah, di sini juga ada busanya kalau dilihat ada logo balast disitu nice banget ini jamnya Nah buat yang penasaran Ini apa Ini bukan hmm. cuman hiasan aja ya Ini kalau kalian lihat Sebuah pena Bahannya materialnya juga dari metal juga sih Balas dari looknya dulu ya Bukan look ya, tapi maksudnya dari looknya, dari kelihatannya, tampilannya balas ini lumayan uh, keren sih, cukup keren. Modelnya simpel. Kalau dilihat dari dot markernya, ini modelnya hampir sama kayak jam diver. Tapi eight tunggu sebentar, dia bukan jam diver. Ya emang dari marker dotnya, dot marker or index markernya ya dia menyerupai. Tapi di sini karena dia nggak punya rotating bezel dan nggak ada petunjuk yang macam-macam, so. Yes, this is not a diver watch Nah SKU yang gue pegang ini adalah Balas BL313904 dari Family Travel Guard. Dan ini salah satu tipe meteorit Mungkin dibilang meteorit karena dialnya Teksturnya seperti itu ya atau mungkin colornya Sekarang gue lari ke material Materialnya untuk case-nya ini adalah Stainless steel case tapi dengan coating uh, pvd berwarna gold brush nah untuk kacanya sendiri dia udah terbuat dari sapphire crystal oke okay. nah untuk talinya sendiri ini gue suka leather genuine leather tapi italian made ya di belakangnya sini ada tulisan made in italy uh, lebarnya sendiri, light ini kurang lebih di 22mm Nah, untuk uh, backcase-nya ini modelnya screw case back. Movement-nya kalau seperti yang kalian lihat di sini terdapat rotor, jadi dia automatic. Travelgar ini dia movement-nya Sellita Swiss SW200 dengan power reserve kurang lebih kalau terisi penuh dia bisa bertahan hidup di 38 jam. Nah, ini diameternya Travelgar ini kurang lebih di 47 mm. Wow hampir 5 cm ya. Nah, untuk ketebalannya sendiri ini ada di 14,5 mm. Nah, sebetulnya apalagi sih yang spesial dari eh, balas ini? Oke, buat kalian yang belum tahu, menurut gua sih di balas ini yang keunikannya adalah di eh, cara setting. Ya, setting jamnya. Biasanya ini kalau kalian lihat kan biasanya jam itu di settingnya di crown, buat muter crown. Nah, kalau dia enggak di sini emang terlihat ada crown tapi sebetulnya ini hanya dibuka aja knobnya nah seperti ini nah settingnya gimana settingnya adalah dengan menekan pusher ini ya nah di sini kalian lihat ada something black di sini ya kayak tombol nah setelah dia udah muncul yang diputar adalah bezelnya seperti yang kalian lihat seperti setelah kalian uh, setting, let's say udah ketemu waktu yang diinginkan. Jam berapa, saya jam sini? 10.10 .10. Tombol yang hitam ini tinggal dimasukin lagi aja. Klik sih, udah selesai. Terus, untuk pushernya ini bisa ditutup kembali buat ngelindungin supaya dia nggak kepencet-pencet terus, ya. Ini adalah Balas Trafalgar BL 313904. Nah, buat kalian-kalian yang kemarin-kemarin masih penasaran sama hmm, Balas gimana sih? Oke okay nggak kalau gue beli Balas? Nah, ini salah satunya udah gue bahas. Ini termasuk salah satu Swiss Made ya, dan dia menggunakan Swiss Movement dari Sellita Swiss. Oh ya, untuk uh, mengadopsi si Balas Trafalgar Meteorit ini atau BL313904 yang gue bahas ini kalian bisa ngerogoh kantong kurang lebih di 5,7an jadi harganya di sekitar 5 jutaan ya mungkin hampir 6 jutaan sih tapi 5,7 ya. untuk varian yang Swiss made Masih sama di family travel guard juga Ini adalah balas BL313404 Sama dia juga dapat pena Nah kalau penanya gue lebih suka yang ini sih Karena dia paintingnya bener-bener black doff Jadi kesannya kayak taktikal banget Ini pena juga dan juga masih ada uh, segelnya ya di ujungnya Nah bedanya sama yang tadi kalau ini no date, jadi dayanya skeleton dengan green glass di dalamnya, tapi ini no date. Kacanya ya, untuk yang ini adalah mineral crystal. Nah, untuk case-nya kurang lebih sama, materialnya masih dari stainless steel. Dia ada PVD coating black, ya, black PVD tapi finishingnya disini brush, matte brush ya gue nggak bilang doff banget tapi ini matte brush hanya di uh, corner edge nya ini finishingnya polish nah tapi untuk di bezelnya ini sama di plate di samping ini dia uh, warnanya gold brush sama ring di dalam sama index markernya sorry maksudnya index markernya ini warnanya gold brush cara kerjanya masih sama Ya, dengan membuka Crown guard nya Setelah dibuka Sama yang ditekan Klik Nah begitu udah ketekan kita setting nya Juga dari Bezel Bezel yang diputar ya. Seperti ini Nah Seperti kalian lihat setting nya seperti ini ya Terus untuk pushernya ini bisa ditutup kembali buat melindungin supaya dia nggak kepencet pencet terus ya. Untuk uh, backcase-nya sama screw case back dengan Citro. Uh, nah di sini rotornya juga ada logonya balast. Nah untuk letter-nya sendiri ini kalau di belakang sini terketerangannya adalah Horwin Leather. Untuk lug width-nya sama, masih di 22 mm. Nah, untuk movement-nya masih otomatis. Nah, kalau ini menggunakan movement Miyota Japan. Nah, biasanya kalau Miyota ini power reserve-nya kurang lebih ada di 40 jam. Untuk water resistance-nya juga masih sama di 10 ATM. Diameternya juga masih sama di 47 mm. Untuk ketebalannya juga masih sama di 14,5 mm. Untuk BL313404 yang Miota ini kalian bisa bawa pulang ini dengan merogoh kocek kurang lebih di sekitar 2,8 ya Oke dua-duanya juga rekomendasi Kalau gue suka yang ini karena simple, lebih no date Kalau bekara Miota NH sih gue nggak terlalu masalah Baik Miota ataupun NH itu juga dari produsen yang udah mumpuni sih kalau ini memang dari komposisinya udah kelihatan ya kayak Swiss made banget ya komposisi peletakan tanggalnya sama komposisi peletakan uh, markernya juga lebih oke okay sih Kalian kalau emang kalian butuh date ya ambil yang ini kalau enggak tapi main di warna ya ambil yang ini so everyone I think that's all buat kalian yang belum subscribe aku saranin buat subscribe terus um, buat yang udah jadi subscriber juga jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak lupa nggak uh, ketinggalan info-info terbaru juga dari kita terutama kalau seandainya di channel ini ada surprise-surprise yang biasanya itu buat kalian kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan uh, jam tangan or else kalian bisa tulis di kolom komen bye